versus Vietnam berakhir tanpa gol. Lai pertama semifinal piala AFF 2022, kedua tim bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat sore. Dalam penguasaan bola, Vietnam lebih unggul 55% dari Indonesia 44%. Sedangkan tembakan ke arah kawang, Indonesia unggul 8 kali tembakan, Vietnam 4 kali. ada kartu merah dalam laga ini, namun dua kartu kuning dikeluarkan wasit kepada pemain Vietnam. Di babak pertama, kedua tim bermain kosong-kosong, dimana Indonesia banyak membuat peluang. Kemudian di babak kedua, Indonesia kontra Vietnam berjalan keras dan lagi-lagi tak menghasilkan gol. Toru kosong-kosong bertahan sampai laga berakhir. Hasil ini membuat peluang lolos kedua tim ke final masih terbuka lebar. Leg kedua semifinal Piala FF akan gantian digelar di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Vietnam pada 9 Januari mendatang.